teman-teman yang di wilayah Cianjur, Puncak, Bogor, Bogor ya Pak ya atau mungkin ada yang sekitar-sekitar Bogor Kabupaten mau pesen mobil diminta dicariin sama Pak Bambang bisa. langsung aja kontak ya bisa, Pak bisa ya? kontak nah, saya aja bisa ya. kontek Bambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Rusa Auto Oke okay, kali ini Saya ada di kota Bogor Ya main-main Ke showroomnya Duta Mobil Mobil Ya teman-teman Oke okay. Nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah Ikutin terus channelnya Derosa Auto Dan juga sudah subscribe channelnya Deros Auto ya. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Bogor, wilayah Cianjur, Puncak, kebetulan saya ada di tempatnya teman-teman nih ya, di Duta Mo Mobil ya Pak ya. Siap. Ya. Ya, tepatnya di Jalan Ta Tajur ya Pak. Tajur, ya Tajur. Jalan nomor Raya Tajur 32. nomor 32 ya. Siap. Oke teman-teman, kalau gitu ditonton terus channelnya. Kita akan informasikan seputar stok punya Duta Mobil. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak uh, dengan Pak siapa Maaf. Pak Bambang. Pak Bambang ya Pak. Oke sehat ya Pak Bambang ya. ya. ya. Pak Bambang uh, boleh diinformasikan untuk showroomnya Duta Mobil ada di mana dan kalau misalnya ada teman-teman derosa auto mau beli mobil ke Duta Mobil itu kita kontak siapa Pak? Silakan Pak. Alamatnya Pak. Baik teman-teman uh, uh, dimanapun berada ya kalau mau konteks saya di Jalan Raya Tajur nomor 32 Bogor ya. Kontak aja ke telepon atau WA ke tujuh dengan Bapak Bambang ya. Siap Pak Bambang ya, Pak. Membagikan stok punya teman-teman showroom yang ada di Jabodetabek nih, Pak. Oke. Okay. Siap Baik. ya, Pak. Oke. Okay. Kalau gitu, Pak Bambang, kita langsung aja ya, Pak. Ke unit-unit stoknya, Bapak ya, ya. Pak. Oke, okay, yang pertama kita ada nah, ini mobil Daihatsu Terios Terios, tahun ya, 2015, tahun dua ribu Tahun dua ya, Pak. Ya. Ya. Oh, mobil sangat bagus, siap, uh, servis berkala, siap, kilometer seratus dua ya, seratus. Tapi kondisi masih ya. orisinil, siap. Nah, dengan harga kami jual itu seratus lima puluh tujuh juta, ya, nah, seratus juta, ya, Mas kredit. Ya siap leasing nah, kita dibantu mantap nah, ada 5 lima, lima finance yang lima kita ya. Ya. siap pak Aha. ini uh, kebetulan tipenya apa nih pak ini tipe TX TX, TX ya tahun transmisi 2015 metik, transmisi ya, uh, manual, manual ya manual. Manual. manual ya siap transmisi manual wow. tahun 2015 TX teman-teman Ya, mesin-mesin ya. ya. masih oke okay, ya pak masih bagus Servis berkala. berkala ya Pak, servis record ya Kaki-kaki yes, juga oke okay, ya Pak? Bagus semua <laughs> ada Pokoknya ada. siap nanjak ya Pak? Siap <laughs> Siap luar kota Siap luar kota ya harganya 157 hmm. juta 157 juta, juta rupiah ya. Nego ya Pak ya? Nego Siap Kalau misalnya mau langsung ke Pak Bambang Nego nanti nomor teleponnya ada di kolom deskripsi ya Pak ya? ya siap Tuh. pak kalau gitu ya untuk paket kredit nanti menyusul ya pak Jum, langsung tanya uh, aja ya konteks saya berarti Kontek, ya. kita aplikasikan kredit seperti apa siap buat penawar penawarannya ada nah, baik, baik baik pak baik om oh, bang ya satu lagi nih pak ini... nah ini jarang nih pak nah ini Toyota Pelos <laughs> tahun iya. 2001 ribu oh, iya. satu pemakaian dua ya iya Transmisi otomatis ya, ini udah new new Velos ya. Velos ya. Sekarang siap pak. Oh, ini di, kita jual dengan harga dua ratus sembilan Oh dua sembilan puluh. Kilometernya juta. Juta. berapa ya pak? Kilometer tiga ribu dua ratus. Wah masih rendah, baru, terawat ya. ya. ini pemakaian uh, ah. mobil bekas tapi rasanya rasa baru ya pak. betul jarang pakai ya. <laughs> jarang pakai ya. Ah. Siap. Ini ada Veloz Q. Matic ya, Pak? Ya, Veloz Q. Q, Q, -Matic Q ya. paling uh, tertinggi, ya, tertinggi Tingkat ya. Tertinggi. Tapi belum TSS, ya Pak? Belum TSS karena masih bu uh, 2021. 2023, kan 2022 satu, Ya, ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, Yang Yang sama. sama Yang lain sama Jadi, fiturnya juga dia sama normal veloz jadi ada kamera 360 ya teman-teman. Uh -huh. Ini ada uh, sensor parkir tapi uh, kamera parkir ada. Kamera mundur kamera juga ada. Iya pokoknya cuma beda TSS aja teman-teman ya, ya. Harganya 290 nego ya, nego ya Pisa pajak kredit panjang ya pak Pajak panjang ya. Pajak panjang 2023 bulan Januari ya. Ini kalau boleh tahu Atas nama perorangan atau? Atas, atas nama perorangan pejabat? Perorangan nah, ya pak Kebetulan ya? ini atas nama perorangan semua Perorangan semua ya Siap Kita bispetnya juga nggak jadi masalah Sama uh -huh. aja Siap Tapi betul. kebetulan ini 6 perorangan Siap bap -bap. Oke ya nih teman-teman Ini selama saya keliling showroom nih Jarang Ada showroom jual Veloz Jadi baru ada di Duta ya Oke. Gitu Oke pak Kita selanjutnya pak ini uh, Suzuki iya. R3 GX ya 2019. GX 2019 uh, ya Pak. Uh, transmisi otomatis uh, ya. Otomatis kilometernya berapa uh, kilometernya uh, 74.000. 74.000 teman-teman. Mobil teman -teman. terawat ya. Mobil, mobil terawat. juga terawat, transmisi metik masih oke okay, ya Pak. Betul. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan juga. Uh, harganya dibanderol berapa Pak? Harganya dibanderol 190 juta. Nego. 1.90 teman-teman Untuk ya. R3 GX Automatic ya. Bisa cash, bisa kredit Kita bisa bantu kredit nah. juga ya Pak ya nah, bisa, Nanti bisa, bisa langsung aja. info ke Pak Bambang ya, ya Pak Nanti Siap. ada di websitenya Siap Ini, ini kebetulan platnya D Bekasi B ya Pak? Ini B Apa namanya? Jakarta Timur Jakarta, ya? ya? Jakarta Timur ya nah, Jakarta Timur Ganjil teman-teman ya Pajak bulan 8 nih Pak Mepes ya, ya Pak betul. paling ya? 8 panjang ya. Terima panjang ya, Pak. Udah panjang? Oh, udah panjang ya? Nah, terima panjang. Gitu, ya, iya. ya. Siap. Udah lagi diproses, dia kan tunggu 29 hari. Baru bisa nota pajak keluar. Siap. Brick ya. Bulan 8 ya. ya. Berarti 1 tahun lebih nih pajaknya, ya. teman eh, bonus, iya. 2 bulan. Nah, <laughs> bonus 2 iya. bulan. Oke. Okay. Lanjut lagi Satu kita. Satu lagi ini uh, Rolex spin. spin. LTZ 2014. Ya, ini kilometer rendah banget, mobil terawat hmm. banget, terawat banget ya pak. Kilometernya aja empat ribu ya, 45 tahun 2014 ini. 2014 empat belas. Dua Terawat mesinnya. Siap. Ini. Otomatis. Otomatis ya. Automatic. Ini bensin apa diesel ya pak? Oh, bensin. Bensin ya. Bensin. Oh bensin ya. Birit. Tenaga bagus dan stabil ya. Stabil. Siap. Nah. Ya. Ini di, kita dibanderol dengan harga sembilan puluh juta rupiah sembilan 90, 90 juta. Rp90 juta ya. Tahun uh, 2014 ya? 2014. Wah, wow. LTZ ya. Nah, bisa cash Sini. dan kredit ya. Siap. Wah, ini platnya juga tanggerang ya, Pak, kayaknya ya, Pak. Ya betul, Iya, B Tangerang nih, teman-teman. Masih betul. cakep juga. E. otomatiknya juga masih oke okay, ya, Pak. tuh Siap. Hmm. Kita lanjut lagi ya, teman-teman, ke Honda Jazz baru ya. Baru dapat ya. Ini Jazz RS tahun Iyi. 2017 ya, pemakaian 2018. 2018, 2018 ya. Masih otomatis ya. Barang iya. bagus, siap terawat ya. Bagus terawat, kita bandrol dengan harga 200 iya, 50 juta. 250 ya, ya teman-teman ya. Dan kredit iya. dan bisa iya. itu nego ya, bisa nego siap. ya. Siap. Ini yang udah floating ya, Pak? K udah TV-nya ya? Betul, udah udah floating karena udah floating ya. Lain, Ya, ya. ini udah, udah ya. Orang bilang pemakaian lu 18, 2012 belinya. Oh. Tapi SKD 2000, eh, 2000 2017. Model, ya. model baru, model akhir Model terakhir ya ini ya Oke okay, teman, teman Warna bagus. hitam ya. matic juga aman ya Pak Aman, bagus banget Gak bakal Perawat. banjir, gak bakal Perawat. nabrak ya Pak ah, Gak ada Gak ada. ada ya perorangan ya Perorangan hmm. ya, mantap Kalau gitu nih jasnya ya. Oke, okay. Oke okay, teman-teman kita sudah lihat beberapa stok ya. Nah, mungkin ada stok juga yang belum masuk ya, Pak ya. Ada, kita ada masih ya? ada hmm. apa cepelos juga, pelos juga. Nah, Adalah, uh, kita per minggu dapat dua tiga unit masuk. Dua tiga unit masuk ya. ya? ya. Nah, uh, jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang di wilayah Cianjur, Puncak, Bogor, Bogor. ya, Pak ya, nah. atau mungkin ada yang sekitar-sekitar Bogor kabupaten mau pesan mobil. Di, minta Ap dicariin sama Pak Bambang, bisa. langsung aja. kontak ya, bisa, Pak. Bisa ya? kontak ah, saya aja bisa. ya. ya. Oke, okay, Pak Bambang, satu lagi, Pak. Kalau misalnya keuntungannya beli mobil di Duta Motor, kira-kira ya. apa nih, Pak? Bebas banjir, bebas nabrak, atau mungkin oh, iya. ada gratis dapat bonus etol, atau apa? Silakan Pak. Nah, gini ya, kalau kita ah. yang dijamin adalah... Hmm. Ya. keabsahan surat ya surat. Nah, dua kondisi ya kondisi ya kondisi bodi itu ya mesin ah. lah kita jamin lah, karena tahun lah ya siap yang penting kan keabsahan surat bagus ah. uh, jelas lah artinya Jelas. kita ya. juga udah main mobil itu udah dari tahun 90-an 90-an nah, ya, 90 ya Pak Bambang ya <laughs> kita udah <laughs> udah lama ya? ya? ah. banget ya Pak Bambang ya saling percaya lah ya. <laughs> saling so, percaya konsumen antara penjual dan konsumen saling percaya Ya, okay. yang penting keabsahan surat teman-teman mesin juga ya. bisa kita, apa namanya, kita pertanggung jawabkan, pertanggung jawabkan ya Pak ya kalau nah, ada apa-apa ya -apa Pak ya satu, Pak satu tahun ya? Garansi, garansi ya satu ya. tahun garansi nih teman-teman untuk ya. di duta mobil, di tajur ya, ya betul. siap Pak Bambang, ada lagi yang mau disampaikan Pak Bambang? Uh, cukup cukup ya, ya? oke okay. okay. teman-teman, kalau mau beli mobil Langsung aja cari unit apa tetap tonton di channelnya Derosa Auto. Begitu ada rezeki ya teman-teman langsung kontak nih pemilik showroomnya. Ya oke kalau gitu Pak Mamang terima kasih banyak Sama -sama. Pak sudah berbagi stok ya. di channelnya Derosa Auto ah, ya Pak ya. Baik, baik. Semoga jualannya lancar. Teman-teman juga jual apa baik. rezekinya lancar ya amin, Pak ya. Amin, amin. Oke kalau gitu kita pamit ya Pak. Baik. Siap kalau gitu. Tetap di channelnya Dirusa Auto, jangan lupa klik subscribe dan juga like, serta kalau memang mau komen silahkan komen aja. Ada showroom yang mau direview juga silahkan langsung aja, tanya aja nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke kalau gitu makasih banyak ya Pak. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap di channelnya Dirusa Sama. Auto. oke okay. <laughs>